kiri gimana sih rajin dong. halo guys, halo semuanya kembali lagi di channel subnasca official dan di video kali ini disini saya akan memberikan video berikutnya yang serba misalkan lagi guys ya Oke kita langsung aja simak satu persatu presetnya ya Oke okay, lanjut ke versiode kedua Oke okay, lanjut ke versiode yang ketiga Okay, lanjut ke presiden yang keempat Oke okay, lanjut ke presiden kelima oke okay, lanjut ke versiode yang enam oke okay, lanjut ke versiode yang ke tujuh Oke lanjut ke presiden ke-8. Romeo, the 89. Oke lanjut ke presiden ke-9. Oke okay, lanjut ke presentasi yang ke-10. Oke okay, lanjut ke presentasi yang ke-11,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 ekor oke lanjut ke preset yang ke 14 <tis> Presiden ke presiden ke-15 ya presiden ke-16 Oke okay, lanjut ke persediaan ke delapan belas Oke lanjut ke persediaan ke sembilan belas Oke, okay, lanjut ke receiver yang terakhir ke 20.